Dokulon itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya, jadi yang ngurus anak saya saya sendiri. Jarang ngulung nyuruh saya dalam, jarang. Emang itu, memang saya punya standar pakai kitab-kitab katus hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri, saya tak warai lah Allah taufol tar, tar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liakillah matafrohudihi, mesti liakillah matafrendhi usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng maka akan sedikit sekali yang bikin kamu su, susah jadi misalnya kalau jadi kiai misalnya cari uang wong, kalau kiai uang ngalim jelas nak ngalim alim, nak kiai rapati nak ngalim jelas nah nak kiai rapati allah sama kan kiai tapi orang ngalim <laughs> nah kalau kalau nak beradu alim malah milih jelas nak kiai rapati allah engkau rapatin luruh tapi aturan masyarakat rapatin luruh nah sama kiai tapi orang ngalim Ya, betul Ndak ini memang bedanya heeh, ya mungkin lebih kiai sampeyan heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, meyakinkan heeh, Tapi heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Resepnya apa jenis? ratu ratu Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh sangking syukurnya, entah sangking angkuhnya terserang komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu diterima maksiat anggap saja akhir makziatin kutirut alikah. Anggap itu yang ter Siapa yang menganggap mual, bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup tuh 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang 40, bayang nonggol empat yang tahun mulai, sampean misalnya umur Selawe, bayang nonggol selalu tahun, sehingga menganggap dalam durasi ini Selawe tahun, kok orang maksiat kan mual? Apalagi sampai sudah tahu, maksiat tuh bakat tempah, ya maksiat ya kelas-kelasan, nak adhiki pacaran. Nak wong sing maumah ya nakal, nak sing setengah saleh ya ya berbau proposal sesuai konteke dhewe Itu ya itu kan urusan masing-masing. Ya, ya itu kan urusan masing. Mohe wakif alam, ala wa ngene ora ana sing propo wakif abu. Ngrobo karo Wali Songo, go kangen Wali Songo, go golek selisih wong-wong apa? Alang. Sing ngro Pangeran Piyap, mbok kangen wali mbok golek selisih margin. Lha iku wis pokoke apa-apa. Ya, itu kan urusan, ini kan buat pengeheran, buat urusan bulu tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto gitu begini ulama dulu itu ngitung hidup hidupnya hanya dua 2 menit dua-dua 2, 2, sehingga dia ya gampang saja kayak imam, kayak kanji nabi itu ya rasulullah kenapa tidak nyediakan makan untuk besok Loh, saya itu tidak yakin, Gak hidup saya sampai besok ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja kalau sampai kan bayangkan hidup empat tahun lagi, lima tahun lagi, sehingga ramangan itu seperti itu padahal bola balik zaman cilik ramangan itu tetap seperti <laughs> jadi cara berpikir nabi itu begitu begitu juga cara berpikir sahabat, cara berpikir ulama-ulama yang waras itu begitu Loh saya pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau itu kalau nanti saya bilang, kus kok tidak punya beras? Gitu. tapi aku yakin anak siswa urib? <laughs> Kue butuh makan siswa, anak siswa, ijek siswa? No Cara berpikir ulama itu begitu Sehingga Melihat maksiat juga gitu Alhamdulillah aku jauh Satu detik dua detik dua menit Sehingga hidup Dan itu sudah cukup untuk lapatkan yang la ilaha Makanya kata yang orang Hikam Betapa murahnya Allah Surga itu hanya bisa dibeli dengan dua menit Karena surga itu senilai la ilaha illuah ilah Itu cukup satu menit Berarti surga itu reganya mau saat menit dan karena dia nganggap hidup itu satu menit ke depan, la ilah ilah ya sudah, dia menghitungnya hidup itu per kalau sampean kan tidak, per 10 tahun, per 20 tahun sehingga kriminal betul, cara pandang sampai itu kriminal betul sehingga bayangkan, itu di duwe, itu di bujo, nanti ya ikut di pengaruh nah, kalau saya tidak saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayangkan, di santri harus ingin Islam, bahwa ke Ahmadiyah, ya gitu saja ya, yes, pokoknya ya sudah gitu orang bayangnya no santri, yang pembinaan, pakwa, khusus, salam, tembak, demen gelo demen apa? lo ya. tanyakan santri-santri saya, saya itu mungkin belum pernah, jadi saya bikin kopi bisa dihitung karena saya itu sederhana saja, misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam. salah bayangnya no bujok, semaca, bawa no kopi, buka no lawang, malah kecewa seperti umumnya orang kan gitu semerantau ada-ada, bayangnya no bujoknya wangkut, digaiknya no kopi, digodoknya no banyu hangat, teman bareng teko bujoknya no wangkup, kukur-kukur <laughs> Karena tariknya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, Pulau Buatan, sebaiknya Pak Yogyakarta, sebaik, Ibu Joko, Ibu Joko, Ibu Islam, Nak sholat lima madem bulan ya, sudah gitu. Kan? Pakai standar-standar yang minimalis, saya dari rumah, yang baru sampai dengan JIS, ya. pokoknya melesihkan, sholat lima hari bulan ya, sudah, nak sholat, Mulanya, sudah gitu. Nanti kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan, Lusen. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan Binyol maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, Ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, Ya Izan Asyumukal, itu saya puasa. Kalau sampai anak, kok bisa-bisah orang juga ada jauh. Repot, muni muni sunah Rasul, tapi tidak pernah sampe mendekati sunnah Nabi. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya alhamdulillah bisa sanding dalam gitu gitu itu. Makanya saya kiai muda paling juga. Banyak kiai kiai sepuluh itu kan? kalau pesan gitu konsultasi masa masalah. Gus Rusyababoka ini. Ini kualer sebelirat dikarut nangkal. Saya tidak ya, pernah bayangkan, apa tanggaku seneng aku tauro, ngaji aku kecil tidak pernah bayangkan. Sampe makan makhluk, tidak penting kecewa, tidak kecewa itu tidak pernah sayang itu orang alim, ngerti ini waridho kamat lu orang waridho kum <tik> yang tidak boleh jadi pengiran, jadi saya ngajir, jadi konsumen itu apa makhluk tidak penting itu harus dilatih harus apa? sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takal, Allah, mesti Allah tardo, mesti gampang puas karena dia ikhtifa ngalap cukup, mesti Allah subhanahu wa ta'ala saya Sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian, nah ini enggaklah menopoh, ini enggaklah di Gemini pengen, mati, ini dalan, ini paling aku mau ngapain, ini suara, paling nangis juga kegiatan, bukan Pak, ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih alam Allah. Allah, kalau kita kan Cara berpikir kita ngaji ideal si monopodium, ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan ngaji kabeh, diluk kabeh Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman suka al iman, wahyu suruh ilah kalbi, salodrihi salah perwak. Iman tuh urusan hati, komitmen sambian Baha Allah Subhanahu. Nah, ini resepnya, makanya kata hikam yakinlah mata frohubi mesti yakinlah mata syadubi sedikitlah kamu gembira dengan satu hal nanti akan sedikit kamu yang kecil kecil artinya misalnya katut pulau pulau sebagai ulama seneng pulau nu berijima ya nungkai orang awam ya sudah bilang jadi misalnya suatu saat pulau jatuh yang ngaji saya enggak seneng jadi kubur ding uang saya seneng pulau bubar kade pulau ya rasa susah miskoladara darah kusagi jenar nasi seneng ya, ya tenang saja sih yang rasanya kayak makhluk-makhluk Orang jelas dan status mereka tetap mah, ma, layak diruwa layang ini harus jilat. sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang sahabatnya meninggal, ya tenang saja Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan Sama saya menakwari resep-resep dari Rasulullah SAW saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang tidak nah, ideal lama tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal Jadi terpaksa saya jelaskan, tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal besok saya akan berhubungan, saya akan berhubungan dengan pengirahan yang Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multasyam Ya Allah, saya ini minta satu hal Karena dia wali, maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau tekbir saya tidak pernah maksiat Itu kan fokus sekali, minta doa ditekbir tidak maksiat kan ada Dari pengiran wala jabe karena tau maksiat malah sifat ghofur tak ada kok nanti gampang <laughs> hari sifat ghofur ku rak nganggur malah ini ada orang selain nabi kecuali ditekdir tau maksiat dan sifat ghofur yang pengiran efektif amin Allah <laughs> karena sampean kan ghofur yang sempok gue kabah jadi karena saya judul iqob <laughs> karena maksiatnya sampean sering jadi sifat ghofur yang berlaku ak aktif, saya karek nunggu sifat sajidul ikop itu, <laughs> itu beda dengan wali-wali sifat itu ikop mau aktif mereka gak punya do malah pangeran bingung gak kok sifat gofur <laughs> apa yang gak kok ikop ratau do, do so. di dakoi itu ikop gak tau maksi pengeran malah si bingung gak kok ratau maksi ya kok ratau maksi ya kok ratau apa di dakoi ikop gak mungkin atau maksi ya tidak nah, mengira Nabi, tidak, kok ghafur kan syaratnya dosa-sat sampai kan walian ghafurnya harus no, keseringan kepake, paham ya karena no. itu karena sadju ikum ya itu memang standar Tuhan semua Qur'an itu kalau nyeritakan begitu Nabi Ibagi ani anal Ghafurur Rahim kau laku ceritani aku ghafurur Rahim tapi ceritani wakana adabi Nabi Al Ibrahim Jadi, Al Jadi dua sifat ini pasti aktif dan tentu lama itu senang sifat Gofur itu ya meskipun aktif tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nawa. <gulabani> male. Sehingga kayak Sayyidina Umar Ketika beliau Pertama jadi khalifah Ini cerita di kitab Hayati Sohaba Pertama dia jadi khalifah Orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar Visi besar tentang negara Visi besar tentang izatil islam Wal Tapi ketika Umar pertama pidato begini Ayuhal muslimun Ayuhal nas ana, Jari kata siti Umar Ana hulamun mimbani Maksud Min saya ini pemuda dari Bani Mahsyum Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma Yang kalau saya memanen diobati beberapa biji Dan itu menjadi kuti hayati Menjadi saya bisa hidup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang penasaran semua Orang jadi khalifah Pertama dibendam jadi amir-mu'minin Pidato ini mengenang masa kecilnya kelar kelaremangan Kelar makan, eh buli'i Faham ya? Ngondoh korma, terus dikai tamarotin Beberapa kurma yang datiknya bisa berkata Dan itu saya pakai, sampai ketemu Allah SWT saya pakai Misalnya sekarang saya mulia, misalnya kalau dibilang mulia Ada yang nyucup, ada yang khusnudu, ada yang hormat, macam-macam Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh-bodoh sekali Paling banter nikmatnya dicucup dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBJ jadi presiden prestasi. Gujur jadi presiden prestasi. Tapi umpamara presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan. Selisap dirumki. Gonyo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan. Sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi kolifah. Saat itu kok aku bisa makan? Coroga aku ma mati. Faham ya? jadi itu luar biasa kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar punya prestasi, punya... kalau saya andan, ngitung menghitung nikmat itu kelarmangan, gak mati, kan gampang sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis gak gampang, tidak apa? misalnya keluar kapan-kapan, kok berhubung? Gus ini itu Tuhan, rasanya jangan menghitung, oh, oh makhluk itu, tidak apa-apa kalau di, di status kakiya -kaki itu kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mati man -man. Man tapi tak nah, nah, statusnya, oh makhluk itu ngomong-ngomong, ya sudah kan? menjadikan atau distatuskan sebagai oh, mahluk tentu mahluk statusnya la juru wala la di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan, kesusahan. innallathina qalu rabbunawah sumas takomu ini mesti tidak ada kesusahan sama sekali misalnya ulama ulama dulu mau mati ya tenang saja mati kedua itu mati paling menantangnya menyenangkan sekali karena mati yang seru itu mati zaman al-adam misalnya saya kelahiran tahun 70 tahun 40 50 kan belum ada saya itu mati yang sejati karena al-adam al-adam tidak ada mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah setelah khusnudzan sama Allah sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang ketah kekasih makanya Jalaluddin rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat-saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal, bersahabat, mbak. Allah, tidak seneng. Aku kecewa, waktu makhluk-makhluk kau kuwe. Saya itu, supaya aku boleh ikholik, datin cinta seneng, malah buat tangi. Cuk bodoh nih kuwe. Saat-saat cinta-cinta ini malah bonggok. Tentang. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mbak, hidup itu keterpisahanku, mbak. Allah, kemudian ketemu kuwe. Malah, nerek. Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an an awal wa awal wisa Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habib hati, hati kekasihku. Jadi dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer di Jawa ana ngipi jadi nganten, takwilane ma, mati. Itu itu filosofi sufi. Ya filosofi apa? Lalu, begitu juga sahabat-sahabat dulu, bila lo mau meninggal, mau anak itu nangis, bila aku yang ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jadi, pada kampung, aku malah tenang senang mati. Beternal kol Afifah Muhammad dan khisbah Aku nak urik ketemunya, lebih terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Beternal kol Afifah Muhammad dan khisbah Nah, dengan cara pandang begitu, maka hidup itu enjoy saja. Nah, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sumpah. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai nah, Misalnya di dua saya ketemu pentol enam. Malah pun mau guswan karena malah respon. ganggu wong anak lelelean pak. Nah misalnya sama kok hukum uang nak rapiin terus, hukumnya takohannya ya ringan, kok kaya tanggam paling bisa karena pertanyaan yang ringan tentu ya, ringan-ringan saja gak perlu kaya kali, kali berr sama rosa GR lo pertanyaannya yang anggil, gusgaan yang jawab uang nak ralim tahke, itu pertanyaannya ya rapatimu muntuh itu masih kagelan ini buat ngenyek tapi podohnya podo apa? makanya kalau latai, jadi fikam sendiri itu ada, man, ada metode kalau orang supaya tarda, mata ma tafrohubi, yakinlah ma tafrohubi anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya so senengnya pol, istri saya pernah jalan gosong anak, anak mulai seneng, piro-piro nah, anakku mulai di rumahku, misalnya minggu terus dia saya so, taruh anakku main mulai itu sepenuhnya, piro-piro anakku mulai di dipanggil anak saya, bapak itu senangnya tidak boleh, pura-pura anak saya memanggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. kan? Saya, saya tidak pernah pakai tarif. Ini ya, anak yang ideal dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau coba tas Makanya anak saya tidak namakan tas biar Itu Ya sudah. Selesai. Saya tidak pernah membahangkan anak saya jadi ke ibu, saya dihormati. Jembat. Mari gampang kecil. Ya, saya kan kecil Dina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahsu. Yang kecilnya bisa makan karena buruh-bulikku. <laughs> Kalau hebatnya si Umar, mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya. orang jadi bupati nggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau saya minimalis kalau orang sudah makan gitulah lah Allah kata Tapi kalau sampai tarifnya idiom harus di mobil gitu samunya, mobil barang aku juga penderet kiri juga kok apa ya tahapan-tahapan dunia makanya resep kalau ingin itu kan sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid nih, dihayati secara tauhid, misalnya Indal sholat, diwaduk sukiyo mahiyaya, wamamat, lillahi robin, alam, itu akan pasti lalaka terbang, pasti mudah melihat alam ini, berhitung, ini satu sekelum ini, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab hayati Sohaba, di kitab Hikam, dan meniru, terutama semuanya sanad dari Rasulullah SAW, banyak suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu bergerak. Ya, kenapa mereka itu selalu mengawalmu? Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan, ilahwa adzunu ala akhtu wa ukhrum. Wama akadu lukmatan, ilahwa adzunu Allah alqhum ukhrum. Saya itu tidak pernah melangkah, kecuali saya tidak pernah yakin. Apakah saya bisa, bisa melangkah lagi? Jadi perlangkahnya itu dia ikimat dan saya tidak pernah mengunyah satu punyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi setiap punyanya tetap semuanya pada bismillah. bismillah semua itu atas nama pertolongan oh. atas orang kakak, andekan seadak nabi terakhir itu jadi nabi makanya dulu nabi itu sering ngertikan andekan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah tentu mereka punya derajat nubuah Nubuah, jadi tidak jadi Nabi, nah, tapi punya darurat, ya. Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per perdetik. Kam punya alquran, seorang mu'min yang sejati tentu kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. kayak sampai nafas umat tapi il Awam akbar, awam maksa sepanak selalu, awam ngerasani ya, selalu termasuk selalu utangnya barang itu. <tapi>, Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sen? sendiri, paham? ya, Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya, Allah <tapi> kalau janganlah Allah katarta kamu pandang maupun nak sholat terus kabul kaje, maupun ya. nak sholat terus untuk duit ya ber karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Dwiat. dan ini, ini resep ya. dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ilah rasulullah karena kalau nabi itu memang cara pandang Aisyah itu pernah ditanya ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa dari, yang dari sahabat ini masih, wah ya rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga itu nabi tidak marah-marah malah bilang kamu benar Aisyah yang kamu kasihkan itu yang masih gonak daging di pangangan dewi kadang nuruti nafsu nak digeit nawa uang sudah kalau nuruti perintahnya pengen jadi kan beneran Aisyah daging ngijek mau keluar nanti nggak malah ijek sing bojo sudah malah sing iijek cara Be berpikir nabi itu begitu tapi tahu-tahu disederakan sunah nabi ya serbanan lah itu kan ya memang itu bagian dari sunah nabi tapi sunnah seharga sepuluh ribu paham dia menggolak mau nak zaman sunnah Nabi sebenarnya, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, nabaw. Cuman telok Dawei Aisyah tentang ini dibak berjanji. Karena hulukul Quran, washi matul hufron yang sohulil insan, wayafshuhfil Ihsan, wayafu adi zampi ida kana fi hakih wasababi. Karena hulukul Quran, Nabi itu akhlak dasar is Quran pel. Urusannya akhlak wa shimah tuhu'l hufron, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuh yan shohu'lil insan dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia wa yafshahufil ihsan, sering melakukan ihsan dan anak sunnah nabi ngoteng kan sering kuluh kuluh koran, yaa sifatnya, apal mulan wa shimah tuhu'l hufron, kuluh gampang nyepuh sempat ngajak ngobir atau tamuk yan shohu'lil insan, kuluh berdinah nasib di tiyam, mulan. Wa yafrah fulisan Aisyah tak gampang. Kula mulo kira tau nek susah meneh kudu podiung kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir ya sudah. Ya, ya. <tik> Lho itu kan Dawud Aisyah ketika ditanya ditanyanya kaifakannahuluku rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh akhwal, oleh sebuah perilaku. tidak ada Aisyah jawab nganggo atri but. Oh nabi to jawaban Serbanan? enggak <tuh> ada itu. Memang sunnah ya, itu sunnah kan? Jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampai dijawab sendiri Riva. <tuh> Aisyah yang istrinya Rasulullah, ketika ditanya keiva karena Rasul, bila dia jawab karena hulqur Quran, wasi matul hufron yang sahulil insan wayafrahufil. Semuanya akhwal wa ya'fu 'aniz dzambi idza kana fi haqqihi wa saqati wa idza diya haqquhu lam yakun li haqqihi mar'ahu badihatan habah wa idza ta'ahu miskinu ajabah Yakurul haqqan walau kana mur wa la yutmiru lil muslimin hisau. wa la. Semuanya itu akhwal satu perilaku sosi sosial. Saya mengakui kalau cerbanan sebenarnya ya saya mengakui. Tapi sunnah <seperti> karena saya mewakili yang akwal tadi yang lewat. Lah mungkin untuk sampeyan monggo kalau untuk ngisi sunnah. <laughs> Tapi bu, ya adil. Ini bukan kritik <seperti> bu Yang meyakini serban sunnah kan sudah banyak, dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini akhwal rasul. Makanya mansanah sunnah tentu rata-rata ulama. -rata Ulama maknanya siapa yang ikut sunnahnya nanti rata-rata ulama nasir ahwalu rasulillah waafalu perilaku sosial rasulullah makanya terusannya wa ida ada miskinu aja kalau dipanggil orang miskin dia ya datang ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin buat misalnya orang nggak onowong larat montor beda monto orang larat ini jengetoran dibuskesmas ya buat ternow orang larat loroh jengukono misalnya apa minyak kayu putih buat terkannya Orang kok ngerti-ngerti bu urusan wali matul urus ya semuacip, iya lah itu supaya. Jualan, miskin aja, orang nokatis ya urusan wali matul kesambutan. Kalau orang miskin manggil, ya dalam riwayat lakaatis ya Nabi sering dipanggil orang miskinnya Rasulullah bu datang ke rumahku, ada apa? Teruskan Nabi, saya tuh ingin rumahku sungailah, mungkin dengan nanti sholat ke muriku. Ya, Nabi datang ya sholat aja, rada jauh kan? Fi ayi makandin, arad taandusol yafi kamu di tempat mana kamu seneng sholat? itu mereka ya Rasulullah? ya nabi sholat kita ngundang ya waras lisan. kenangan nabi, kok ada di sholat? nabi <tune> sampai ada yang tahu, <tune> nabi sholat Kon ada anak-anak, itu <tune> apa-apa? nabi sholat, nabi sholat, nabi sholat padahal kia ini juga anak PNS kalau dulu sohabat ngutang Nabi itu ya, ya gitu Rasulullah, wah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku fa'at ta'khidahu kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi pribadi makanya masjid Qiblaan itu rumahnya sahabat, karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat adalah ono perintah takhlilul qib Qibla itu di rumahnya sohabat sohabat dulu itu kalau Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ Ayo nah, mengatakan ini muntah, muntah ya bungkernya tentang hukum, jadi orang tuh senyelengi-lengi, bang. mana teman syukur, ya, syukur ya. orang kayak saya itu udah usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum aja. kalau ngotot gelo ngebelom, belomer belomer aisyah teko, kalau ya gelo karena ulama kamu atur. makanya saya sering buyon cerita, saya itu kalau di pasar pandangan dulu tuh anyaran buyon yang sering di pasar ditanya sama, gus mongalim buat pasar, piye? aneh aneh aneh al Alim <laughs> kadang masyarakat tidak sadar keanehan dirinya sen. mereka enak saja, merasa kalau orang Alim ke pasar tuaneh, mereka tidak sadar orang budonya Alwong Alim ya, aneh, Pe enak saja, mereka mikir sepi, sepi. ini supaya sampean lah Allah makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering dikenal anak tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin iza tu mertamu nabi itu nunggu ditimba, ditimba walakin iza tu dihitum tu iya ketika kamu ditimbali di jadi ya ibaladiin amanulah tat khulu fuyutan nabi ku illa ayu lakum, jadi untuk sowan nabi itu nunggu dipang, siapa? Ya, Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sewan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di no pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar dimas. Andakan Nabi di tamu di rumah, urasi tuh Nabi, sama nompo tamu. <laughs>